Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasul Salam Rahayu, Salam Sejahtera Sehat selalu buat saudara-saudaraku Yang ada di Nusantara Dan Republik Indonesia Yang kita cintai ini Khususnya kepada para beni Sepuh Yang ada di Nusantara Para tokoh agama yang Tak lupa saya hormati kepada Para ulama, para kiai, para asatid, Para ustadz yang selalu memberikan Kajian dan motivasinya salam salam di kesempatan hari ini saudara-saudaraku semua mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu SWT dengan perlindungan dan rahmatnya kita masih bisa saling menyapa dan bahan materi kali ini yaitu tentang Bineka Tunggal Ika ataupun Garuda Pancasila di sini kita akan belajar bersama saudara-saudaraku semua, atau merenungi atau mengkaji dari lambang Pancasila ini untuk menjadi bahan renungan buat kita semuanya, saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, terutama teman-teman atau saudara-saudaraku yang mempunyai perjalanan spiritual. Tentunya, semoga bisa melengkapi. Bahan kajian buat teman-teman semua Dengan Lambang Garuda Pancasila ini Tentunya Kita bisa memaknai Dalam kehidupan nyata Kehidupan sehari-hari Diaplikasikan untuk Tindakan keperbedaan kita Karena kita hidup harus punya Prinsip terutama Dan kita mari Mulai dengan baca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dengan seizinnya, dengan kehendaknya, kita mari menguraikan atau mendefinisikan makna dari Garuda Pancasila ini dengan nurani kita, dengan mengedepankan hati kita, dengan akal yang kita punya di sini untuk meyakinkan bahwa kita sebagai manusia harus tentu menggali menempa lagi untuk mau belajar menintrofreksi diri untuk lebih berpikir lebih jernih ya dan lambang Pancasila ini merupakan warisan para leluhur kita dengan mengkaji ataupun menghayati, di mana lambang Pancasila ini tentunya mengulas dari beberapa peristiwa masa lalu dengan peradaban-peradaban di mana yang ada di Nusantara ini berlandaskan Pancasila ini, maka tatanan seluruh dunia maka akan bisa berdamai dengan mengenalkan Pancasila ini ke seluruh dunia ataupun seluruh bangsa tentunya dengan lambang Pancasila ini akan membawa tatanan dalam kemakmuran ataupun disebut kerukunan nah kita lebih akan menguraikan di mana itu sebuah tatanan di mana masing-masing punya posnya masing-masing punya tugasnya. Di mana saya akan lebih menguraikan dengan bahasa umum ya. Mengartikan di mana untuk kepribadian diri kita sendiri dari lambang Pancasila ini dengan Garuda Pancasila dengan lambang bintang Dengan lambang rantai Terus lambang banteng Terus lambang padi dan kapas Dan beringin ini kita akan menguraikan dengan bahasa umum Dimana untuk memaknai dalam kehidupan nyata Dalam keseharian kita tentunya Dengan menguraikan dimana lambang Garuda Pancasila ini sekali lagi saya ingin memberikan sudut pandang dimana untuk menjadi sebuah kajian buat diri pribadi kita dimana menjadi fondasi ataupun menjadi suatu motivasi bahwa makna dari Garuda Pancasila ini ada di diri kita ya di wujud ini dengan bahwa Garuda itu garuklah dada kita untuk mengetahui dimana dengan lambang-lambang itu tentunya bahwa bintang yaitu tentang akal kita untuk bisa menerangi dimana kita mau belajar menggunakan akal kita ke hal yang positif mau membantu orang lain dengan keilmuan-keilmuan yang saudara-saudara miliki dengan kemampuan-kemampuan tentunya dari kandang Allah subhanahu wa ta'ala dengan keesaannya dengan rahmatnya kita menjalankan tugas-tugasnya terus rantai yaitu tentang gotong royong kita dalam kehidupan sehari-hari harus saling bisa melihat ya di mana gotong royong ini memiliki dari perbedaan suku budaya yang ada di Indonesia ini tentunya kita masih bisa menjalankan suatu tatanan dimana bahwa negara kita masih bisa untuk saling bergotong royong Asal ada niat, asal ada kemauan, di sini lambangnya sudah diberikan oleh kepala leluhur. Mari kita tempa lagi, mari kita untuk belajar lagi terus peringin di mana kesatuan bahwa nusantara ini berbagai pulau, berbagai adat, berbagai suku, berbagai ajaran, dimana harus saling satu sama lain menghargai. Jangan saling menyela Dan Banteng ini merupakan Suatu Kajian dimana untuk Kita pahami Bahwa Sesuatu yang ada Di diri kita itu Gak jauh lepas dari Apa yang diwariskan oleh Peradaban budaya leluhur kita Dimana Bahwa Suatu Makna yang harus kita pelajari Itu dari peristiwa para Luhur Ataupun peristiwa para pelaku Kisah yang Membuat kisah tentunya harus ada Pelaku ya Dan di sini Kita mau Menyampaikannya dengan bahasa umum Dimana bahwa pancasila ini harus diterapkan Ke Badan jiwa raga kita masing-masing untuk mewujudkan di mana para leluhur kita memberikan kajian makna yang sangat luar biasa, di mana untuk mengetahui jiwa raga kita itu tentunya memiliki arti yang berguna buat bangsa, buat negeri ini di mana suatu tatanan jika masing-masing dari kepribadian kita memaknainya dengan hati nurani yang berdasarkan dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala bukan mengedepankan diri kita, bukan mengedepankan ambisi kita, bukan mengedepankan golongan kita. Namun di sini Garuda Pancasila ini mengesatukan di mana perdamaian di sini sudah jelas, kesatuan yang Maha Esa berbeda, ajaran perbedaan keyakinan namun satu tujuan, dan kedua kemanusiaan yang adil dan beradab di sini. Kita, sebagai manusia, harus bisa menghargai satu sama lain dan menghormati satu sama lain. Dan semuanya, tentunya, sekali lagi, poin hari ini: lambang dari makna Pancasila ini dengan apa yang saya ucapkan, tentunya, ini jangan melihat diriku. Di sini, kita jangan mendepankan egois, jangan mengedepankan suatu tatanan di mana di luar diri kita, namun di sini bangunlah jiwa raga kita sendiri masing-masing untuk lebih mengedepankan yang satu yaitu keimanan di mana kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya makna dari lambang Pancasila ini memiliki arti di mana suatu bangsa ataupun suatu negeri dapat merasakan ataupun dapat menjalankan ataupun dapat menyikapi suatu makna dimana kalau sudah suatu jiwa raga kita terbangun satu sama lainnya maka dari situ dengan sila yang kelima bakalan bisa terwujud Namun balik lagi dengan kita manusia Hanya bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang diinginkan, apa yang diinginkan Angankan oleh Nusantara ini dengan sila kelima Terutama yaitu bangunlah jiwa raga kita Yang ada di dalam diri kita Pahamilah, renungilah dengan posnya masing-masing Ataupun dengan bidangnya masing-masing dan sekurang lebihnya dari urayan kali ini, yaitu kita mohon maaf dari nurani dan lahir batin saya pribadi, terutama di sini saya mau menguraikan di mana bahwa sesuatu hal yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan melihat diriku, mohon maaf bila ada ucapan ataupun kata yang kurang pas di sini semoga kita mendapatkan perlindungan dan mendapatkan sebuah petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terima kasih yang sudah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh